Usai dikalahkan Real Madrid, ruang ganti PSG serasa pemakaman. PSG jadi salah satu korban kedigdayaan Real Madrid di Liga Champions musim 2021-2022 lalu. Juara Prancis itu mendapatkan harapan palsu untuk menundukkan si raja Eropa. Pertemuan dua tim top ini terjadi di babak 16 besar UCL 2021-2022. Di atas kertas, skuad PSG lebih unggul karena memiliki bintang-bintang top seperti Kylian Mbappe, Lionel Messi, dan Neymar. Terbukti, PSG menang 1-0 dalam duel live pertama di Paris. Mbappe mencetak gol tunggal, PSG pun digadang-gadang bisa menundukkan Madrid dan melangkah ke babak berikutnya. Biar begitu, dua pekan setelahnya, PSG justru dipaksa mengakui nama besar Madrid di Liga Champions. Mereka takut dengan skor 1-3 di Santiago Bernabeu. Kegagalan PSG itu pun dibicarakan kembali oleh salah satu pemain mereka, Ander Herrera. Gelandang senior ini mengakui bahwa hasil di Santiago Bernabeu sulit dipercaya. Betapa tidak, saat itu angin berpihak pada PSG. Mereka dijagokan menang, bahkan sempat unggul 1-0 agar 2-0 terlebih dahulu di Bernabeu. Saya kira tidak kekalahan di Bernabeu karena masalah mental. Jelas, ketika skornya satu sama, tim kami masih baik-baik saja. Namun tidak banyak waktu antara skor satu sama dan satu dua. Lalu jadilah satu tiga, sambung Herrera. Saya tidak bisa berada di lapangan karena masalah dengan mata saya. Namun saya bisa membayangkan rasa tidak percaya dari rekan-rekan. Menariknya, Herrera sempat kesulitan mencari alasan dibalik kekalahan PSG dan penampilan ajaib Madrid di laga tersebut. Madrid tidak perlu main apik, tapi tetap bisa menang. Awas Chelsea, Real Madrid juga bakal kejar Rahim Sterling. Rencana Chelsea merekrut Rahim Sterling di musim panas ini berpotensi gagal. Winger Manchester City itu dilaporkan kini masuk radar Real Madrid. Sterling cukup santer dikabarkan bakal cabut dari Manchester City. Ini disebabkan jam bermainnya mulai menurun di musim lalu. Chelsea dilaporkan mengamati situasi ini. Mereka tertarik untuk membajak ex-Liverpool itu di musim panas ini. Laporan Ekrim Connor menyebut bahwa Chelsea tidak akan mudah merekrut Sterling. Sang winger dilaporkan masuk dalam rencana transfer Real Madrid. Laporan itu mengklaim bahwa Real Madrid sangat tertarik untuk merekrut Sterling, karena mereka memproyeksikannya sebagai pengganti Kylian Mbappe. Penyerang PSG itu seharusnya pindah ke Bernabeu di musim panas ini. Namun di detik-detik akhir, ia memutuskan bertahan di PSG. Madrid masih membutuhkan penyerang baru di lini serang mereka, dan Sterling dilaporkan cocok untuk kebutuhan mereka. Laporan itu mengklaim bahwa transfer Sterling itu sudah mendapatkan persetujuan Ancelotti, sang manajer tertarik untuk mendatangkan Sterling ke Bernabeu. Selama melatih Everton, Ancelotti dibuat terkesan dengan permainan Sterling. Apalagi sang winger bisa dimainkan di beberapa posisi di lini serang mereka. Jadi, Ancelotti menilai sang winger bisa menjadi aset yang berharga bagi Real Madrid di musim depan. Real Madrid dilaporkan tidak perlu keluar uang terlalu banyak untuk mendapatkan jasa Sterling. Real Madrid dan Atletico mulai lirik Paulo Dybala Dua La Liga, Real Madrid dan Atletico Madrid dikabarkan mulai melirik peluang untuk mendatangkan eks pemain Juventus, Paulo Dybala. Sekarang ini Dybala dalam posisi tak terikat tim manapun. Kontraknya di Juventus sudah berakhir. Dybala pun langsung jadi incaran sejumlah klub, sebab ia merupakan salah satu penyerang terbaik di dunia saat ini. Belakangan ini, Dybala makin santer dikaitkan dengan Inter Milan. Nerazzurri pun sudah menawarkan kontrak kepada pemain Argentina tersebut. Inter Milan disebut sudah menawarkan kontrak dengan gaji 6 juta euro semusim. Ada juga add sebesar 1 juta euro, akan tetapi Dybala tak kunjung merapat ke Inter, bahkan kini ada kabar kurang bagus. Negosiasi antara pihak Inter dengan Di Dybala terhenti, keduanya dijadwalkan menggelar pertemuan lagi, akan tetapi Inter disebut tak bersedia menaikkan tawarannya lebih tinggi lagi. Ini tentu membukakan sebagai klub lain untuk membelokkan transfer Di Dybala. Di sisi lain, Paulo Dybala disebut tak menyangka dirinya masih berstatus tanpa klub hingga akhir bulan Juni ini. Ia pun disebut bergegas mencari klub baru. Situasi ini pun masuk pengamatan raksasa La Liga Real Madrid. Kabar ini dilansir oleh Sport dan Ancelotti merasa dibala akan bisa menjadi pengganti yang pas bagi Marco Asensio yang santer disebut bakal cabut pada musim panas 2022 ini. Akan tetapi, Madrid harus memenuhi satu syarat dulu jika ingin mendatangkan pemain kidal tersebut. Dani Carvajal ungkap kunci kesuksesan Real Madrid di Liga Champions. Real Madrid keluar sebagai juara Liga Champions tahun ini setelah mengalahkan Liverpool. Los Blancos dan Ika pun mengungkapkan rahasianya. Real Madrid kembali menasbihkan diri menjadi Raja Eropa setelah mengalahkan Liverpool. Mereka menang dengan skor tipis 1-0 atas tim Asuhan Jargon Klopp. Kemenangan Real Madrid di Paris itu ditentukan gol tunggal Vinicius Junior. Itu menjadi trofi Liga Champions ke-14 untuk Los Blancos. Gelar Liga Champions tersebut melengkapi kesuksesan Real Madrid pada musim 2021-2022. Pasukan Carlo Ancelotti sebelumnya juga berhasil memenangkan La Liga dan Supercopa de España. Back Real Madrid, Dani Carvajal mengungkap kunci kesuksesan timnya di Liga Champions. Dia menilai tim lawan sudah ciut duluan saat menghadapi Los Blancos di kompetisi Eropa. Saya kira lebih ke apa yang dirasakan lawan daripada apa yang kami rasakan. Kami melakukannya setiap waktu, ungkap Carvajal kepada diario AS. Kami tahu bahwa meski kami sangat buruk dan itu bukan harinya kami, kami akan punya peluang Dan itu, jika kami terus menggedor, kami akan dapat imbalannya. Real Madrid tak pernah menelan kekalahan sama sekali saat mereka bermain di partai final Liga Champions. Menurut Carvajal, pikiran itu mempengaruhi para pemain Liverpool juga. Itu lebih mempengaruhi rival. Saya menghadapi Madrid di depan saya, Madrid tidak kalah di final. Madrid tahu bagaimana bersaing di final. Di Paris, tim mencetak gol dan itu pada dasarnya adalah permainannya. Lanjut Carvajal. Kami tahu apa yang harus dilakukan di setiap momen, bahwa mereka akan meninggalkan ruang, dan itulah kuncinya, mengelola momen dalam pertandingan dengan benar untuk memenangkan trofi.